Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pencinta syarah kitab Ihya'ul-Muddin Imam Ghazali yang dirahmati Allah SWT Marilah sebelum kita mendengarkan syarah ini Kita menghadiahkan suratul fatihah untuk kanjeng Nabi Syar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sultan aulia Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu siru nur dan Imam Mahdi serta kepada penulis kitab ini hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Innal hadratina rasulullah alaihi Al-Fatihah mencarahkan kitab ini semata-mata untuk mengharapkan limpah rahmat barakah berkah serta dari Allah Subhanahu wa semoga kita semuanya mendapatkan taufik hidayah petunjuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa kita akan masuk ke bab yang ke-6 dalam kitab ihya ini yaitu mengenai bahaya-bahaya ilmu dan penjelasan tanda-tanda ulama akhirat dan ulama usul ulama ibnu. Ini bab ini bab yang cukup penting di dalam kitab ihya ini ya. Karena di zaman Imam Ghazali sendiri sudah banyak sekali ulama-ulama yang buruk atau ulama-ulama yang disitilahkan beliau itu Ulama usu, ya Ulama Dunia Yang orientasinya adalah dunia ya Telah kami sebutkan Apa yang datang dari Al-Quran dan Hadis Tentang keutamaan Keutamaan ilmu dan ulama Jadi di bab sebelumnya Kita telah Mendengarkan keutamaan-keutamaan ilmu, ya. Nah, nanti yang berikutnya ini tentang ilmu dan ulama. Ya. telah datang mengenai ulama yang buruk, beberapa peringatan yang keras yang menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk yang paling berat, paling keras siksanya. Dia memiliki amah, jadi ulama usuk itu sangat mengerikan ancamannya di akhirat nanti ya maka kita harus berhati-hati ya khususnya mereka yang dipanggil oleh umatnya dengan gelar ulama ya. termasuk hal yang penting dan besar adalah mengetahui tanda-tanda yang membedakan antara ulama dunia dan akhirat. Jadi ada tanda tandanya dikatakan Mawizari. Kami maksudkan dengan ulama dunia adalah ulama usuk, ulama yang buruk, yang mana tujuan mereka dari ilmu adalah menikmati dunia. Nah, alhamdulillah Ya, jadi tujuannya itu adalah menikmati dunia. Jadi mereka mencari ilmu tujuannya adalah untuk menikmati dunia ini dan dapat mencapai pangkat dan kedudukan bagi ahli dunia. Jadi mereka ingin mencapai pangkat kedudukan dari ahli dunia. Nabi SAW bersabda, "Inna dan nasi azaban qiyamati alimun lam hu bi Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya pada yawmil ialah orang yang alim Yang mana Allah tidak memberikan manfaat Kepadanya dari ilmunya Ya Jadi kita harus Waspada Ya Dari Jenis ulama yang seperti ini Ya dan dari beliau s.a.w. Bahwasannya beliau bersabda La yakunul mar'u aliman hatta yakuna biilmihi amilan Seseorang itu tidak akan menjadi alim atau pandai Sehingga dia mengamalkan ilmunya ya. Kemudian di hadis yang lain Al-ilmu ilmani ilmun ala lisani fadhalika hujjatullahi ta'ala ala khalqihi wa ilmun fil qalbi fadzalikal ilmun ilmu itu ada dua macam ilmu lisan itulah hujah Allah atas makhluknya dan ilmu dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat jadi ilmu ini ada dua yang lisan itulah hujah Allah atas makhluknya dan ilmu yang ada di dalam Kolbun seseorang ya. di dalam batin dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sudah masuk ke dalam batin ke dalam hati. Kemudian, dari yang lain, yaku nufi akhiriz zaman ibadun juhalun wa ulama'u di akhir zaman akan ada orang yang ahli ibadah Namun jahil Dan ulama yang fasik Ahli ibadah, rajin ibadah tapi bodoh Ya Beribadah, mengharap-harap, pahala, mengharap-harap ganjaran Seolah-olah Allah itu tidak pernah memberi sesuatu kepada dia Padahal Allah memberikan oksigen yang nggak bisa dihitung nilainya, ya Allah juga memberikan nikmat mata, nikmat telinga, nikmat penciuman, pendengaran, rasa di lidah itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita lihat kalau orang sudah mulai agak tua, pandangan sudah mulai kabur, ya, pendengaran sudah mulai tidak jelas, penciuman sudah mulai tidak tercium yang dirasa juga sudah mulai kurang itu bertanda nikmat-nikmat sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Berapa tahun? 20 tahun dia menikmati karunia Allah itu dan berapa banyak dia mensyukurinya. Kalau dibandingkan dengan ibadah kita, maka jauh sekali. Sehingga ada seorang Yahudi di zaman dahulu dia masuk surga. Ya. Allah perintahkan pada malaikat masukkan dia ke surga itu dengan rahmat dariku Dia protes, dia sudah beribadah ratusan tahun Kenapa ibadahnya tidak diperhitungkan oleh Allah Dia protes Bagaimana ibadah saya yang sudah sangat lama ini Ya Allah dengar Laporan dari malaikat Sampaikan malaikat. Oh, oke, Kalau dia ingin berhitung ya Silahkan Coba hitung aja nikmat matanya tuh Yang sebelah dulu Yang sebelah kanan, jangan sebelah kiri dulu Ternyata hanya sebelah aja matanya tuh Ditimbang dengan ibadahnya Masih lebih banyak nikmat matanya Tapi sombongnya luar biasa Ibadah tapi masih ada rasa sombong ya, Maka dia dimasukkan ke dalam Neraka Namun akhirnya dia kembali dimasukkan ke surga karena rahmat dari Allah s.w.t. Kemudian di hadis yang lain. <tuh> la ta'allamul ilma litubahau bihil ulama walitumarau bihil sufaha walitusrifu bihi ujuhan nas. Ilaikum fa manfa'ala dhalika fahuwa finnar. Ini ulama yang fasik tadi yang dikatakan Nabi Janganlah kamu belajar ilmu untuk berbangga kepada para ulama dengan ilmu itu Untuk berdebat dengan orang yang bodoh dan untuk memalingkan wajah manusia Atau menarik perhatian manusia kepada engkau Barang siapa melakukan demikian Maka tempatnya adalah finnar Ya finnar itu tempatnya jadi kita jangan belajar untuk berbangga-bangga berdebat malingkan wajah nah, siapa melakukan itu tempatnya adalah minar mau sebila mang kata maailman aindahul jamaul lahubili jamin ya Barang siapa yang menyembunyikan ilmu yang dimilikinya, maka ia diberi kendali oleh Allah, kendali dari neraka. Nah, ini sudah dibahas di bab-bab sebelumnya tentang ilmu yang disembunyikan. Jadi, ilmu itu tidak, tidak seharusnya memang disampaikan begitu saja. Harus dilihat orang ini layak atau enggak, pantas atau enggak mendapat ilmu itu. Ya, nah ini sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya. Kemudian di hadis yang lain, la namin. Sesungguhnya saya lebih takut kepadamu kepada selain Dajjal daripada Dajjal lalu ditanyakan Siapakah itu? Maka beliau bersabda dari kalangan imam-imam yang menyesatkan ya. Jadi ada yang lebih dajal daripada dajal Siapa dia? Kalangan imam Pemimpin yang menyesatkan ya. Itu yang lebih ditakutkan Rasulullah ya. Yang lebih ditakutkan Dajjalnya Dajjal ya, alhamdulillah Dan beliau sah bersabda, man izdad ilman, ولم يزد Barangsiapa yang bertambah ilmunya, namun tidak bertambah petunjuknya, maka dia tidak bertambah kepada Allah, kecuali dia semakin jauh. Jadi kalau orang bertambah ilmu, Ya, petunjuk batinnya tidak bertambah, makin jauh dari Allah. Nabi Allah Isa, oleh bersabda, "Sampai kapankah kamu sekarang menyifati jalan kepada orang-orang berjalan di malam hari, sedangkan kamu tinggal bersama orang-orang yang kebingungan?" Ya, jadi, menunjukkan besarnya bahayanya ilmu. Ya, itu harus hati-hati. Orang banyak ilmu belum tentu dia bertambah petunjuk di hatinya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu. Maka yang lebih penting itu ilmu yang membuat kita semakin takut. Ya. Ilmu yang membuat hati kita semakin khusyuk kepada Allah itu yang paling paling utama, paling bagus. Ini dan hadisnya adalah menunjukkan atas besarnya bahaya ilmu Sungguhnya orang alim itu ada kalanya dihadapkan kepada kebinasaan selama-lamanya atau kebahagiaan selama-lamanya Dengan menyelami ilmu ia terhalang dari keselamatan jika ia tidak mendapatkan kebahagiaan Adapun Asar mengatakan Umar Dulu berkata Sesungguhnya setakut-takut apa yang ditakutkan atas umat ini Ya ini perkataan Umar Yang ditakut-takutkan Apa yang ditakutkan atas umat ini Umat Islam ini adalah orang munafik yang alim Nih, gerikan. menafik tapi alim, pandai, cerdas, brilian otaknya. Mereka bertanya, "Ya, bagaimanakah dia bisa menjadi orang yang alim dan yang menafik?" Dia menjawab, "Maka menjawab, pandai lidahnya namun bodoh hati dan amalnya." Lidahnya pinter kalau ngomong luar biasa. Ya, seperti orator menggelegar suaranya, tapi hatinya kosong. Bodoh ya? Nah, ini yang kita hati-hati, orang-orang seperti ini lidahnya pinter, namun hatinya jahil. Aman ya? Kosong aman. Para pendengar syarah, eh, Yahya dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan. "Ya, Hasan Rahimullah berkata, 'Janganlah kamu menjadi orang yang menghimpun ilmu para ulama.' Ya, jadi kita jangan jadi orang yang kerjanya." hobi menghimpun, ya ucapan ulama ini, ulama ini, dan kata-kata mutiara para filosof, dan dalam amal berjalan seperti jalannya orang-orang yang bodoh, nah, ini Hasan, jadi kita jangan jadi orang yang mengumpul ilmu, kalau ngomong tuh seperti filosof, kata-kata mutiaranya, ya. Tapi ketika beramal, berjalan tuh Seperti orang-orang yang bodoh Yang tidak punya ilmu sama sekali Inilah ilmu yang tidak masuk ke dalam batin Ngajarin orang, jangan marah Tapi dia sendiri pemarah Ngajarin orang, sabar dia sendiri nggak sabaran Ngajarin orang, banyak bersyukur dia sendiri Ingkar dengan iman Allah Ngajarin orang Ya Menjaga aurat, ya, menjaga perbuatan zina, dia sendiri berzina. Seorang laki-laki berkata kepada Abu Hurairah "Saya ingin belajar ilmu, namun saya khawatir menyanyiakannya." Ini pertanyaan seorang sahabat. Maka dia berkata, "Cukup menyanyikan ilmu dengan meninggalkan ilmu." Orang yang menyanyikan ilmu itu tandanya dia meninggalkan ilmu yang sudah pernah dia dapatkan. Jadi kalau ilmu sudah pernah kita dapatkan jangan tinggalkan. Dan ilmu ini banyak tingkatannya. Ya. Seperti di awal Imam Ghazil katakan ada ilmu muamalah dan ilmu mukashafa. Ilmu yang muamalah terkait hubungan kita dengan sama manusia. Dan mukasyafa yang yang terkait dengan hal-hal yang kasyaf, yang tidak terlihat Hal-hal ya, yang gaib Ditanyakan kepada Ibrahim bin Uyainah, Siapakah orang yang paling lama penyesalannya? Dia menjawab, adapun di dunia yang segera Maka orang yang berbuat kebaikan kepada orang yang tidak berterima kasih Adapun ketika mati, maka orang alim yang melalaikan atau pengamalan ilmunya jadi orang yang paling banyak misalnya nanti di akhirat Mereka yang di dunia Berbuat baik Ya Dia berbuat baik kepada orang yang Tidak pandai berterima kasih Ya Dan ketika matinya Ada orang Dia alim Tapi dia melalaikan ilmu yang Sudah dia dapatkan Halil bin Ahmad berkata, orang itu ada empat: pertama, seseorang yang mengetahui, dan dia mengetahui bahwasannya ia mengetahui. Itulah orang alim, maka ikutilah dia. Nah, dia. dia alim, dan dia tahu bahwa dia itu alim. Itulah dia orang alim, maka ikuti dia. Nah. Yang kedua, orang yang mengetahui fakih faham ilmu berilmu namun dia tidak mengetahui bahwasanya dia itu mengetahui itulah orang yang sedang tidur dia, orang itu tahu tapi dia jadi dia, dia tidak tidak sadar kalau dia itu tahu ya maka itulah orang yang sedang tidur bangunkanlah dia yang ketiga orang yang tidak mengetahui namun dia mengetahui bahwasanya ia tidak mengetahui itulah orang yang minta petunjuk maka tunjukilah dia ya. dia tidak tahu tapi dia tahu bahwasanya dia itu sebenarnya tidak tidak tahu, tidak mengerti, tidak memahami nah, maka orang-orang ini sebenarnya orang yang minta petunjuk tunjukilah dia dan orang yang tidak tahu bahwa namun dia tidak mengetahui bahwasanya dia tidak mengetahui itulah orang yang bodoh maka tolaklah dia Udah nggak tahu tidak tahu bahwa dasarnya itu sebenarnya dia tidak tidak mengerti itulah orang yang bodoh maka tolaklah dia. Sufyan Sa'uri rahimullah berkata diserulah ilmu dengan amal jika ia memperkenankannya jika tidak maka ilmu itu pergi, mereka Ilmu dengan amal itu, itu bergandengan tangan. ibnu Lumbarak berkata, seseorang itu senantiasa orang yang alim. Selama ia menuntut ilmu, jika ia menduga bahwasanya ia telah pandai, maka ia telah menjadi orang yang bodoh. Makanya kita harus senantiasa belajar, belajar, belajar, terus tidak pernah berhenti belajar. Utlubulailma minal Mahdi lal -lal Belajarlah Dari buayan sampai kepada yang lahat nggak boleh kita berhenti belajar Walaupun kita sudah Sangat alim, sangat mengerti Sudah banyak beramal, tetap harus belajar Karena di atas langit Masih ada langit Di atas orang yang mengetahui Ada lagi yang lebih mengetahui Nah, nah itu Jadi Kita harus belajar Ini dikatakan Barak maka seorang itu kata beliau senantiasa orang yang alim selama dia menuntut ilmu. Jika dia menduga bosnya ia telah pandai, dia merasa oh saya udah pandai ini, sudah ngerti ini, ngerti bab ini, ngerti ini, ngerti ini, ngerti ini, ngerti ilmu syariat, ngerti masalah tarekat, ngerti hakikat, ngerti ma'rifat terus dia nggak mau belajar lagi. Nah itulah orang yang bodoh. Ya, terus belajar, terus. Hudal bin Iyad Allah berkata Sesungguhnya saya menyayangi tiga orang Yang pertama orang yang mulia dari satu kaum yang menjadi hina ya. Dia orang yang mulia Tapi dari kaum Yang kemudian menjadi hina Orang kaya dari satu kaum yang menjadi miskin nah. Dan orang alim yang dipermainkan dunia Nah, itu disayangi sama Fudel bin Iyan. Maka kalau ada orang yang mulia Dari satu kaum Kaum itu Bakal jadi hina Maka disayang oleh Fudel bin Iyan. Atau Orang kaya Dari satu kaum yang bakal jadi miskin Ya, Dia tahu Fudel bin Iyan ini Orang ini bakal miskin nanti Kaum ini tapi dia kaya. Nah, Maka disayang oleh. Dan orang alim yang dipermainkan oleh dunia. Zaman sampai kita dipermainkan oleh dunia. Hasan berkata, tersiksanya ulama adalah matinya hati. Sedangkan matinya hati itu adalah mencari dunia. Dengan amal akhirat. Jadi, tersiksanya ulama itu adalah matinya hati. Jadi ulama itu disiksa. Kalau hatinya mati sedangkan matinya hati kata Hasan itu karena mencari dunia dengan amal akhirat jadi kita jangan sampai sholat mengharap sholat duha mengharap dunia sedekah mengharap dilipat gandakan ya sedekah seribu Pengen dibalas ya tiga kali lipat jangan jangan punya jangan punya impian seperti itu itulah yang akan mematikan hati kita Oh kita memberikan kemudahan pada orang lain supaya Allah nanti memberi kemudahan pada urusan kita, berarti kan kita pamrih di situ, mengharap, udah, tolong tolong aja orang. Soal nanti diberi kemudahan oleh Allah tuh urusan nanti, makanya mau sedekah sedekah aja. Soal nanti dibalas berapa itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ya, dan ini sekarang banyak itu, ada ustad-ustad yang ceramah. Kalau ngasih segini dibalas segini Ngasih ini Dilipat gandakan segini Untuk apa itu Hal seperti itu Ya digembar gemborkan Ya terserah Allah mau kasih berapa Itu bukan urusan kita Ya nah, Jangan sampai kitanya Terperdaya Ini dikatakan di Ahsan Ajib tuh lemubta'id dalalatil huda wa man yashtari dunyahu bid dini ajabu wa ajabu min hazaini man ba'adnahu bidunya siwahu fahuwa min zaini ajabu seheran kepada orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan lebih mengherankan adalah orang yang membeli dunia dengan agama dan lebih meherankan daripada dua Ini adalah orang yang menjual agamanya Dengan dunia Dia adalah lebih meherankan Daripada dua orang ini yang di atas Kemudian Nabi S.A.W. bersabda Innal al alima Layu'adzabu'adzaban Yatifubihi ahlun nar Isti'ad Zaman lishid dety azabi. Sungguhnya orang alim itu disiksa dengan siksaan di mana ahli neraka mendatanginya karena memandang hebat terhadap beratnya siksaan orang alim itu. Jadi penghuni neraka itu sampai datang, ya menyaksikan orang alim itu disiksa yang luar biasa hebatnya. Ya, Ini yang dibeli maksudkan. Adalah orang alim yang suka berbuat maksiat, suka berbuat dosa, suka berzina, nauzubillah menjadi. Usama bin Zaid berkata, saya mendengar Rasulullah -Rasul bersabda, yuk bil 'alimi yawmal qiyamah, fayulqafin nari daliku aftabuhu, aqtabuhu." faya duru biha kama yadurul himaru birraha, birraha. fayatifu bihi ahlun nar fayuq fayaqulu na malaka faya kuntu amru kuntu amuru bil khair wa latihi wa anha anishri wa latihi pada hari kiamat Didatangkan orang yang alim. Lalu dia mau dimasukkan dalam neraka. Maka keluarlah isi perutnya. Lalu dia dikelilingi. Sebagaimana keledai itu mengiringi gilingan gandum. Maka penghuni neraka mendatanginya. Dan bertanya. Mengapakah engkau ini? Dia menjawab. Saya memerintahkan kebaikan. Namun saya tidak menjalankannya. Dan saya melarang keburukan. Namun saya menjalankannya. Na'udzubillah. Mengerikan ngeri sekali baca hadis ini. Tuh, orang yang alim keluar isi perutnya. Lalu orang-orang mengelilinginya. Ya, Buhudin Raka bertanya, "Kamu nih ada apa ini kok sampai di sini?" Lalu dijawab, "Karena saya dulu memerintahkan kebaikan namun saya tidak menjalankannya. Dia suruh orang, ayo rajin." rajin. Rajin-rajin ya, sholat, rajin-rajin berzakat Pergi haji, dia sendiri gak ngerjakan ya, Jangan dekati perbuatan zina, dia sendiri berzina Jangan selingkuh, dia sendiri selingkuh Jangan berdua-duaan dengan perempuan, dia sendiri berdua-duaan ya, Jangan korupsi, dia sendiri korupsi ya. Dan, Jangan menzalimi orang lain, dia sendiri berbuat zalim Jangan fitnah orang lain Dia sendiri menyebarkan fitnah Nah ini yang terjadi Maka dia melarang keburukan Namun dia sendiri yang ngerjakannya Maka siksaan orang yang alim Dalam kemaksiatan itu dilipat gandakan Karena dia maksiat dalam keadaan dia tahu Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman Innal munafikina Fiddarkil asfali Minan nar nah, itu. Sesungguhnya Orang yang munafik itu, itu di tingkat yang paling rendah dari keraknya neraka. Di asfalnya, asfal itu kan dasar, seperti asfal. Itu. minan nar. Karena orang-orang munafik itu menentang setelah mengetahui. Dan Allah menjadikan orang-orang Yahudi itu lebih buruk daripada orang-orang Nasrani. Padahal mereka orang Yahudi tidak menjadikan anak bagi Allah yang Maha Suci. Dan mereka juga tidak mengatakan Allah itu ketiga dari tiga Tuhan. Hanya sejak karena mereka mengingkari setelah mengetahui. Nah. Jadi orang-orang Yahudi tahu. Kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Ya kama Kamal ya abna'ahum Ariefunabna Ahum, itu kata Allah. Ya. Allah memberi sifat pada orang Yahudi. Orang Yahudi ini tahu, ya, kenal dengan Rasulullah SAW, kenal Nabi dengan Nabi Allah Muhammad, tapi dia menolak beriman kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di surah yang lain, Falamaja Ahum ma'rufukafaru Ma bih falanatullahial kafirin maka setelah datang kepada mereka siapa yang telah mereka ketahui mereka lalu ingkar kepadanya maka laknat Allah lah atas orang yang ingkar itu al-baqarah ayat 89 dan Allah berfirman dalam mengisahkan balam bin ba'ur ba, ba wa'tslu 'alaihim naba'allazi atainahu ayatina dan bacakanlah kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan kepadanya air kami, yaitu pengetahuan tentang isial kitab. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat tersebut, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Ini kisahnya Balam bin Bauro. Lalu dia berfirman, Allah berfirman, "Famasa luhu has has." Al-Arab. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalau nya, maka dihulurkannya lidahnya. Jika kamu membiarkannya, dia juga mengulurkan lidahnya. Al-Arab 176 Maka orang alim yang suka berbuat macir itu demikian juga. Adapun balam itu diberi pengetahuan Kitab Allah, namun ia berkekalan dalam syahwat, maka ia disuruh dengan anjing, yaitu baik ia diberi pengetahuan atau tidak, dia tetap bergelimang dengan syahwat, mengulurkan lidah itu pertanda lapar, minta lagi, nggak puas puas, ya. udah, udah dikasih minta lagi. Kayak anjing dikasih tulang, dan dia dapat pengen lagi gitu. Nabi al al Allah Isa berkata, perumpamaan ulama yang buruk adalah seperti batu yang terletak di mulut sungai. Batu itu tidak minum air dan tidak meninggalkan air yang sampai ke tanaman. Perumpamaan ulama yang buruk adalah seperti saluran kebun, luarnya seperti beton. Ya, plesteran, sedangkan dalamnya busuk. Dan seperti kuburan, luarnya bangunan, sedangkan dalamnya tulang-tulang mayat. Ya, itu perumpamaan ulama yang buruk dikatakan Nabi Allah Isa. Seperti kuburan, luarnya bangunan megah, tapi dalamnya tulang-tulang. Saluran kebun, luarnya beton, dalamnya bau, busuk. Lihat, lihat, saluran di kebun. Beton, kan? tapi dalamnya busuk, bau. Tebak di mulut sungai. Ya, dia nggak minum airnya dan tidak meninggalkan air yang sampai ke tanaman. Terhalang. Air itu sampai ke tanaman karena terhalang batu tadi. Hadis-hadis dan ini menjelaskan bahwasanya orang yang alim yang menjadi putra dunia adalah keadaannya lebih rendah dan siksaannya lebih berat daripada orang yang bodoh. Dan orang-orang yang beruntung dan didekatkan kepada Allah adalah ulama akhirat. Itu tadi tanda-tanda ulama dunia. Sekarang tanda-tanda ulama akhirat. Sebagian dari mereka memiliki tanda. Yaitu yang pertama, tidak mencari dunia dengan ilmunya. Ya. Yeah. Jadi dia, dia tidak mencari dunia dengan ilmu, dikasih ilmu baginya dunia itu bukan target, bukan sasaran dunia itu. Tapi dunia itu hanyalah alat, sarana, jembatan, ya. Yang akan dia pergunakan untuk mencapai akhirat Karena kita kalau mau ke akhirat kan kita ada di dunia Maka mau tidak mau kita berada di alam dunia ini Menggunakan dunia juga Sesungguhnya sedikit-dikit derajat orang yang alim adalah Dia mengetahui kehinaan dunia Kerendahannya, kekeruhannya dan keputus terputusnya dunia Besarnya akhirat, kekalnya, kejernihan imatnya dan kemuliaan kerajaannya dan ia mengetahui bahwa keduanya dunia akhirat itu berlawanan Dan keduanya seperti dua orang madu Betapapun kamu ridokan salah seorang dari keduanya Maka kamu memberkakan kepada yang lain Seperti madu Istri madu Kita muliakan Tapi sebenarnya Antara satu madu-madu lain itu Ada timbul amarah ya. Dan keduanya dunia dan akhirat Seperti dua piringan timbangan Betapapun kamu unggulkan salah satu dari keduanya, maka kamu ringankan pada yang lain. Nah, seperti dua itu, timbangan itu kan ada kiri kanan. Kita beratkan yang kanan, ya, yang kiri jadi ringan. Kita beratkan yang kiri, kanan jadi ringan. Ya. Dan keduanya dunia akhirat itu seperti timuran barat. Betapapun kamu mendekati salah satu dari keduanya, maka kamu menjauh dari yang lain. Jadi ya, kalau kita menuju ke arah barat Kita pasti meninggalkan timur Kalau kita menuju timur Pasti kita meninggalkan barat Perumpamaan yang hebat dari Malam Ghazali Betapapun kamu mendekati satu dari keduanya Maka kamu menjauh dari yang lain Dan keduanya itu seperti dua buah kendi. Salah satu dari keduanya penuh Sedangkan yang lain kosong Ya Sungguhnya orang yang tidak mengetahui dunia, kekeruhannya dan bercampurnya, kelezatan dunia dan kesakitannya, kemudian terputusnya, ya, dunia, maka ia tidak jernih daripadanya, maka ia orang yang rusak akalnya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali, ya. seperti dunia kedua itu, dunia akhirat seperti dua buah kendi. Kalau satu dikerjanya penuh, sedangkan yang, yang kosong, maka kita tumpahkan daripadanya sehingga yang lain itu akan jadi kosong, ya. tidak saling mengisi. Sungguh orang yang tidak mengetahui keinginan dunia, kekeruhannya dan bercampurnya kelezatan dunia dengan kesakitannya, lalu terputusnya dunia, maka dia tidak jernih daripadanya. Maka ia orang yang rusak akalnya, karena kesaksian dan percobaan itu menunjukkan kepada yang demikian itu. Bagaimanakah termasuk ulama, orang yang tidak mempunyai akal. Orang yang tidak mengetahui besarnya urusan akhirat dan kekalannya, maka dia orang yang ingkar, yang terampas imannya. Bagaimanakah termasuk ulama, orang yang tidak punya iman dan orang yang tidak mengetahui perlawanan dunia terhadap akhirat Sesungguhnya menghimpun antara keduanya itu ada sebuah ketamaan di luar apa yang patut kita tamakan Ia tidak mengetahui syariat-syariat para nabi seluruhnya Bahkan ia seorang yang ingkar kepada seluruh Al-Quran dari awal sampai akhir Maka bagaimanakah dia termasuk golongan ulama maka berhati-hatilah para ulama, kita semua berhati-hati dari tipu dayanya dunia. Barang siapa mengetahui ini seluruhnya, kemudian ia tidak mengutamakan akhirat atas dunia, maka ia adalah tawanan syaitan. Ia telah dibinasakan oleh syahwatnya dan dikalahkan oleh kecelakaannya. Maka bagaimana keatrih terhitung golongan ulama, orang yang derajan, seperti itu. Maka orang yang mengikuti hawa nafsunya, na'uzubillah menjalik, Tidaklah pantas dia diberi gelar ulama. Ya. Ini ngeri sekali. Di dalam khabar Daud, Nabi Allah Daud alaihi dengan menghikayatkan dari Allah Taala sungguhnya serendah-rendah. Apa yang aku perbuat kepada orang alim jika ia mengutamakan syahwatnya Atas cinta kepadaku, maka aku menghalanginya kelezatan munajat kepadaku. Hai Daud janganlah bertanya kepadaku tentang seorang alim yang dimabuk dunia Lalu dia menghalangi kamu dari jalan cinta kepadaku Mereka adalah para penyamun terhadap hambaku Hai Daud apabila kamu melihat orang yang mencariku Jadilah kamu pelayanannya Hai Daud barang siapa yang mau mengembalikan padaku Orang yang lari maka aku mencatatnya sebagai orang yang arif Yang dapat membedakan baik dan buruk Barang siapa yang aku catat sebagai orang arif Yang dapat membedakan baik dan buruk Maka aku tidak menyiksanya selama-lamanya Oh, pesan Hikayat dari Nabi Allah Daud alaihi salam Maka orang yang cinta diri itu Dipahamakan seperti penyamun Terhadap para hamba-hamba Allah Pencuri Dia mencuri Hamba-hamba Allah ya. Maka mengembalikan orang yang tadi Yang dia Tahu Dia tahu Bahaya dunia Tapi dia Tidak mengetahui Maka sebenarnya orang itu Perlu petunjuk Maka kita perlu petunjuk Oleh kata Hasan Rahim Allah berkata Tersiksanya para ulama adalah kematian hati Sedangkan kematian hati adalah Mencari dunia dengan amal akhirat Kemudian Yahya bin Mu'az berkata Sesungguhnya hilang kebaikan ilmu dan hikmah Jika dengan keduanya itu Dia mencari dunia Ilmu hikmah bisa hilang Kalau orang mencari dunia Said bin al Said Ibrahimullah berkata, "Jika kamu melihat orang alim datangnya para amir, maka ia adalah seorang pencuri." Ya. Maksudnya orang alim yang datangnya para penguasa untuk meminta dunia sini. Ya. Kalau orang alim dia menjadi pemimpin, oh itu luar biasa. Seperti Umar, Usman, Abu Bakar, Ali. Itu orang alim. Jadi pemimpin, jadi amir. Itu yang kita harapkan. Umar dalam berkata, jika kamu lihat orang alim mencintai dunia, maka tuduhlah atas agamamu. Karena setiap orang yang mencintai itu berkelimang pada apa yang dia cintai. Pasti orang yang cinta dengan dunia itu, pasti dia berkelimang dengan dunia juga. Beda dengan Syekh Abdul Qadir Jailani Bergelimang dengan dunia Tapi kalau ada orang minta Dikasih ya, Itu dalam manakibnya itu Artinya beliau Dunia itu di tangan bukan di hatinya Malik bin Dinarayham Berkata pada sebagian kitab-kitab Terdahulu saya membaca Sesungguhnya Allah Ta'ala Berfirman, sesungguhnya seringan dengan apa yang aku perbuat terhadap orang alim, jika dia mencintai dunia adalah aku keluarkan manisnya munajat kepadaku dari hatinya. Di orang yang cinta dengan dunia ini Allah angkat manisnya munajat, tidak lagi manis bermunajat kepada Allah. Hilang lezat nikmatnya minta kepada Allah, hilang lezatnya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda seringan ringan Allah cabut di hati orang alim itu karena dia sudah mencintai dunia Jadi kalau kita sudah malas bermunajat kepada Allah, tidak pernah mengangkat tangan mohon hajat kepada Allah, itu pertanda batin kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mencintai dunia dan itu baru yang seringan-ringannya. Itu dikatakan oleh Malik bin Dinar di kitab-kitab terdahulu yang dibacanya maka kita kalau habis sholat jangan pernah kita tinggal kemunajat kepada Allah minta hajat kepada Allah minta banyak-banyak hajat kalau ada orang tidak pernah minta kepada Allah itu orang sombong ya orang sombong dia itu tidak perlu kepada Allah tidak butuh kepada Allah itu orang sombong ya dan itulah orang yang sudah batinnya Melekat dengan dunia Dan seorang laki-laki menulis surat kepada saudaranya Sungguhnya kamu telah diberi ilmu Maka janganlah kamu padamkan cahaya ilmumu dengan gelapnya dosa Maka kamu tetap berada di dalam kegelapan pada hari ilmu Pada hari ahli ilmu berjalan pada cahaya ilmu mereka jadi dosa itu adalah kegelapan, ilmu itu adalah cahaya. Yahya bin Mu'az al Razi rahimahullah berkata kepada ulama dunia, Hai para pemilik ilmu, istanamu adalah istana kaisar, rumahmu adalah rumah kisra, pakaianmu adalah pakaian zahiriyah, terumpahmu adalah terumpah jalut kendaraanmu adalah kendaraan korun, tempat bejana adalah bejana firaun, dosa-dosamu adalah dosa jahiliyah mazhab-mazhab mula mazhab syaitan maka di manakah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wah oh, ini luar biasa nih Peningkatan Yahya bin Muas Ar-Razi rahimahullah Seorang penyair berkata wara'isyati yahmi zi anha fa kaifa idza penggembala kambing itu melihara kambing dari serigala maka bagaimanakah jika para penggembala itu menjadi serigala bagi para kambing ya penggembala kambing dia memelihara kambing dari serigala tapi kalau bagaimana kalau penggembalanya itu ada serigala ya ma'syaral qura mil hal balad Ma yasluhul balad idhal milhu fasad Hawaii orang Golongan pembaca Ingat garam negeri Negeri itu tidak baik Jika garam telah rusak nah, Diumpamakan garam Dan dikatakan kepada sebagian orang yang arif Apakah kamu melihat bahwa orang yang mana masir-masir itu menjadi penyujuk matanya maka dia berkata saya tidak ragu bahwa seorang orang mana dunia di sisinya lebih ditambahkan daripada akhirat Maka itulah orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ada orang yang perbuatan maksiat itu menjadi penyejuk mata ya, Berarti ini orang yang tidak mengenal Allah azza Wajalla. Inilah selain itu sungguh banyak dan janganlah kamu menduga bahwa meninggalkan harta benda itu cukup untuk menyusulkan diri kepada ulama akhirat. Karena pangkat itu lebih bahaya daripada akhirat. Oleh karena itu Bishir berkata, bercerita kepada kami salah satu pintu dari pintu dunia. Jika kamu mendengar seorang laki-laki berkata, berceritalah kepada kami. Maka ia hanyalah berkata, lapangkanlah bagiku. Bishir bin Al-Haris Memendam belasan kitab-kitab antara tempat air dan kotak bambu Dan dia berkata saya senang untuk berbicara Seandainya hilang daripada keinginan untuk berbicara Maka saya berbicara Ia dan orang lain berkata Jika kamu ingin berbicara maka diamlah Jika kamu tidak ingin maka berbicaralah. Inilah karena kelezatan dengan pangkat memberi Dan derajat memberi petunjuk itu sebesar-besar kelezatan seluruh nikmat dunia Barang siapa memperkenankan syahwatnya Padanya maka dia termasuk dalam putra-putra dunia Jadi kita berhati-hati juga ya, memperturkan syahwat Berarti kita termasuk dalam putra-putranya dunia Oleh karena itu Sauri berkata Fitnah perkataan itu lebih berat Daripada fitnah keluarga, harta dan anak Bagaimana ke kamu tidak takut fitnah. Padahal telah dikatakan kepada penghulu para rasul. Walau la an sabbatna ka laqad kita tarkanu ilaihim. Syai'an qalila. Seandainya kami tidak meneguhkan kamu. Sungguh kamu hampir condong kepada mereka. Al-Isra' ayat 74. Jadi seorang nabi saja. Diteguhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. ya Karena. Kalau tidak diteguhkan oleh Allah, dia akan, para nabi itu akan hampir condong kepada orang-orang yang ahli dunia tadi. Ya, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diteguhkan oleh Allah. Dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ahli-ahli dunia. Ya Allah, sungguh ini sebuah hal yang tidak mudah untuk kita kerjakan, tapi ini membutuhkan sebuah... Jihad, perjuangan, kesungguhan Bukan dunia yang kita takutkan Yang kita takutkan, yang kita khawatirkan adalah Penyakit-penyakit dunia itu melekat Di dalam diri kita Keluarga kita Kita mohon pada Allah Selalu mohon, minta sama Allah Minta, minta, minta, munajat sama Allah Supaya kita dijaga Batin kita dari kecintaan kepada dunia ini Sahar Rahimahullah berkata, "Ilmu seluruhnya itu adalah dunia, akhiratnya ilmu adalah pengamalannya, sedangkan amal seluruhnya itu beterbangan lenyap kecuali amal yang ikhlas. Jadi, ilmu semuanya sebenarnya itu adalah dunia, akhiratnya itu amal, seluruh amal itu lenyap habis kecuali yang ikhlas. Ya, beterbangan amal-amal, jadi kita jangan lihat orang itu." Amalnya banyak, jangan bangga dulu, hati-hati Oh ini rajin sedekah, oh ini rajin ngasih anak yatim, oh ini rajin ngasih beras, ngasih ini, ngasih itu Belum tentu dia ikhlas, belum tentu dia tulus hatinya Kita jangan tertipu orang seperti itu Di di medsos, di mana-mana ya. Nyumbang ini, nyumbang itu, ngasih ini, ngasih itu, sedekah ini, sedekah itu Untuk anak yatim, untuk oh, pakir miskin, untuk rumah tahfiz dan sekarang banyak tuh orang-orang seperti itu. Mengajak orang untuk bantu, Rupanya ada niat lain. Yaitu niat-niat dunia. Kedoknya adalah untuk mengajak orang beramal. Bangun masjid, bangun ini, bangun itu. Untuk anak yatim, pakai miskin. Ternyata untuk dia semuanya. Ya, na'udzubillah menjalik. Kemudian Sahar Rahimullah berkata juga, seluruh manusia itu mati kecuali ulama. Seluruh ulama itu mabuk kecuali orang yang beramal. Dan orang yang beramal itu semuanya tertipu kecuali orang yang ikhlas. Sedangkan orang yang ikhlas itu dalam ketakutan sehingga dia mengetahui apa yang menjadi kesudahan baginya dengan amalnya. Luar biasa ucapkan. Sahal Maka dia katakan seluruh manusia ini mati batin, Hatinya mati kecuali dia seorang ulama Ulama itu pun bisa mabuk Kecuali orang yang beramal Mabuk ulama itu Dengan ilmunya Jadi orang mabuk Karena tidak pernah beramal belajar terus, tapi tidak pernah mengamalkan ilmunya Jadi orang mabok Serang sana, serang sini, bid'ah sana, bid'ah sini Kafir sana, kafir sini Sesat sana, sesat sini Itu, itu pekerjaannya Jadi tidak mengamalkan ilmunya Hanya bisanya ngomong Dan orang yang beramal itu masih tertipu Kecuali orang yang ikhlas Orang yang ikhlas pun masih dalam ketakutan Sehingga dia Tahu oh nanti kesudahan hidupnya Begini-begini baru dia tenang Ya Allah Kalau kita makin dalam Makin dalam kaji kitab ihya ini Makin halus semakin Detail jalan yang dibawa oleh Imam Ghazali ini. Subhanallah Bersyukurlah kita bisa, bisa mendengarkan ini Ya, termasuk pencarah ini juga ya Yang sama-sama juga Terus mengasah dirinya, perbaiki dirinya Abu Sulaiman Ad-Dari Rahimullah berkata Jika seseorang menuntut hadis atau kawin atau bepergian menuntut penghidupan Maka dia telah condong kepada dunia Ia ya, maksudkan dengan menuntut hadis adalah menuntut sanat-sanat yang tinggi atau menuntut hadis yang tidak dibutuhkan dan menuntut akhirat nah, ini. sekarang banyak orang cari hadis ya atau kawin yang tujuannya untuk dunia keduniaan bepergian yang dituntutnya untuk penghidupan maka dia telah condong kepada dunia Nabi Muhammad SAW berkata bagaimanakah termasuk ahli akhirat orang yang perjangka akhiratnya dengan menghadap ke jalan dunia. Dan bagaimana termasuk ahli ilmu orang yang mencari perkataan untuk diberitakan bukan untuk diamalkan. Sekarang banyak orang mencari perkataan tapi bukan untuk diamalkan. Cari hadis ini, cari ini, itu, ini, itu untuk mengabarkan pada orang lain memberitakan padahal mestinya untuk diamalkan. Salih bin Qisan al-Basri berkata, saya dapati para syekh, para guru mohon perlindungan pada Allah dari orang zalim yang alim dengan sunnah. Jadi di zaman dahulu ternyata Salih bin Qisan al-Basri ini sudah berkata, para syekh, para guru tu mohon perlindungan pada Allah dari orang yang zalim yang alim. Ya, dia zalim tapi alim dengan sunnah dengan hadis ya, nah, ini banyak zaman sekarang ini, ngerti hadis tapi dia berbuat zalim berorang lain, habis disikat habis orang-orang, ya. ya, tanpa menggunakan kata-kata yang penuh dengan hikmah semata-mata untuk pamer, untuk menunjukkan ilmunya. Gambarkan dia mengerti, faham. Abu Rasulullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, mantolab ailman mimma ya betaribihi Taala la yusi babihi aradam nina dunia lam yajid arofal jannah yau mal Siapa yang menuntut ilmu dari apa yang untuk mencari kehidupan Allah, untuk mencari harta benda dunia? maka dia tidak mendapatkan baunya surga, dia memiliki aman. Jadi orang yang mencari ilmu untuk mencari dunia tidak akan pernah dia mendapatkan baunya surga. padahal surga bisa tercium baunya dari perjalanan 500 tahun. Allah mensifati ulama buruk dengan makan dunia dengan ilmu dan mensifati ulama akhirat dengan khusyuk dan zuhud. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang ulama dunia, "Wa iz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba litu bayyinannahu lin nasi wa la taktumunahu fanabadzuh." Hu Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang yang diberi kitab, lalu berkata Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia Dan janganlah kamu menyembunyikannya Kemudian mereka melemparkan janji ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harta dunia yang sedikit nah, ini. Ali Imran 187 Banyak sekarang orang nih, diambil janji ya, Disumpah dengan kitab Al-Quran Injil dan lain-lain Justru jabatannya dipergunakan untuk berbuat jahat kepada orang lain, menzalimi orang naus bilah. hati itu para pejabat yang diambil sumpah, ya berhati-hati selalu. Nah itu sumpah kita di hadapan Allah Subhanahuwataala. Dan Allah Taala berfirman tentang ulama dunia. Inna min ahalil Ali Imran 199 Dan sungguhnya diantara antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kamu Muhammad dan apa yang turunkan kepada mereka Sedang mereka berendah hati kepada Allah Dan mereka tidak menukar ayat Allah dengan harga yang sedikit Mereka memperoleh pahala di sisi Allah subhanahu Wa Nah, Ini sekarang banyak terjadi Ya Di dalam Kehidupan dunia ini Banyak orang yang menukar ayat, -ayat Allah dengan harga yang sedikit Ya Misalnya dia diberikan oleh Allah jabatan sebagai hakim. Hakim memutuskan dengan adil. Ternyata ada di antara orang yang diputuskan itu membayar mahal kepada hakim. Maka putusan itu menjadi ringan. Alhamdulillah menjadi ringan. Sampai para hakim itu seperti ini. Hancur negara kita. Sebagai ulama salah berkata para ulama itu dibangkitkan dari kubur dengan dihimpun bersama para nabi Sedangkan para hakim dihimpun bersama para penguasa atau sultan Dan dalam pengertian hakim adalah setiap fakih alimufikih yang tujuannya mencari dunia dengan ilmunya Abu Dardar dalam meriwatkan dari nabi SAW bahwasanya beliau bersabda Allah Azza wa Jalla kepada sebagian para nabi Katakanlah kepada orang yang pelajari ilmu dalam ilmu agama Bukan karena agama, pelajari ilmu bukan untuk diamalkan untuk dunia dengan amal akhirat adalah mengenakan kulit kibas terdomba sedangkan hati mereka seperti hati serigala Idah mereka leman daripada madu sedangkan hati mereka lebih pahit daripada broto wali nah, semacam tumbuhan yang pahit sekali mereka menipu dan mentertawakan aku niscaya aku sediakan fitnah bagi mereka yang meninggalkan kebingungan bagi orang yang penyantun Nah, itu yang terjadi. Ada hak meriuk Nabi Muhammad dalam berkata Rasulullah SAW. Ya, ulama umat ini ada dua orang, yaitu seorang yang dikaruniakan ilmu oleh Allah, lalu dia memberikannya kepada manusia dan ia tidak mengambil ketamakan atasnya dan ia tidak membeli menukar agama harga dengannya. Itulah orang yang dimohonkan rahmat ya Allah. Burung di udara, ikan di air, binatang bumi dan para malaikat yang mulia mencatat. Nah, itu ulama pertama, memberikan ilmu, tapi dia tidak rakus dengan dunia. Maka malaikat memohonkan ampun, binatang-binatang juga, ikan juga. Pada hari kiamat dia diajukan kepada Allah sebagai seorang yang mulia, sehingga dia menemani para rasul dan seorang yang diberi ilmu oleh Allah di dunia. Lalu dia kikir terhadap hamba Allah, dan dia mengambil atasnya dengan harga tamak dan membeli, menukar harga dengannya orang itu pada hari kiamat akan dikenakan kendali dengan kendali dari api neraka seorang penjeru menyeru atas makhluk ini ini fulan bin fulan di dunia diberi ilmu oleh Allah lalu kikir atas para hambanya dia mengambilnya dengan tamak dan membeli menukar harga dengannya maka ia disiksa sehingga selesai perhitungan amal manusia nauzubillah min zalik semoga kita semua dirundung oleh Allah dari ulama su ini. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali syarah Ihya Ulumuddin ini adalah pembahasan yang tidak mudah ya. Begitu banyak Bahaya yang tersimpan ya di dalam orang-orang yang memilih ya jalan dunia ke dalam menuntut ilmu dan mereka dikatakan dengan ulama us ulama ya hanya mencari dunia ini Imam membahas membahasnya sangat detail sekali sangat-sangat detail sekali dan bahasanya sangat panjang Minta ya, ulama su, ya. Jadi karena seolah-olah beliau itu melihat di masa depan akan muncul ulama-ulama yang su tadi yang jahat tadi, yang ulama-ulama dunia. Maka pembahasannya sangat-sangat panjang sekali, ya. Dan mungkin nanti di syarah ini sampai uh, Tiga atau Empat kali ya, Empat kali pembahasan Bahkan bisa jadi lebih ya Karena sangat panjang nyebab ini ya Dan betapa berbahayanya Ulama-ulama su' ini seperti ini katakan dalam kitab Ihya ini Semoga kita semua dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Allah SWT Ya batin kita khususnya jangan sampai kita ini Sibuk dengan dunia dan lupa dengan akhirat Jangan sampai Ya cukup panjang sekali bahasanya Ya lebih dari eh, hampir mendekati 100 halaman ya, hampir mendekati 100 halaman pembahasan khusus tentang ulama yang eh, ulama usuk, ya, hampir 100 halaman alahu akumirabbik warahmatullahi wabarakatuh